Hmm. baik gitu emang dia kalau kamu yang ngomong mau didengerin, kalau aku langsung cabut ya. Apa? Ya. Uh, 50 50. 50 50. Apa tuh? Gak paham. Enggak. <laughs> <laughs> kan aku bilang kamu waktu itu kembali, kamu berapa? Aku tiga gak gombal ya oh mau nantangin sih siapa yang kan? budget ya coba gombalin karyawan ah gombalin karyawan Gaby permisi dulu ya Gaby ya, coba coba coba kawan kawan makan apa hari ini belum makan dari tadi belum makan ya kok gitu mau aku, aku siap, dateng aku aku nggak bisa makan kalau nggak ada kamu cuapin al oh, sini aku selapin kawan mau makan apa Ma nanti aku belajar masak deh sekaligus buat masa depan rumah tangga gak, kita enggak, enggak, gue buset lo <laughs> bilang gue tuh nggak percaya sama cewek-cewek Jakarta lagi guys ya bilang harap <laughs> <"Okay>, gue dari zaman gue 14, ada lah <laughs> ya cewek-cewek kayak kawan-kawan, sini kirim alamat mau kirim makan tapi nggak kirim-kirim sampai sekarang guys aku aku nggak perlu gak perlu kirimin makan, aku langsung ke sono masakin buat kawan apa sih yang nggak buat kawan? maaf ya Gaby, maaf ya Gaby ya bermaksud bermaksudnya capek gua capek gua gak bisa gak bisa kalau Chessy masuk kalo apa Chessy gua kalo NG masuk sini beda cerita kenapa nanti aku suka gue swapin deh aduh gak boleh ah sorry ya Gebi sorry gak. ya <susir tuh> Gebi <Gak. tuh> sorry ya nah, kita jadi kita mau main membelajari main lagi gak? bentar nih Kayas oh, coba kaya. chat guys oh, iya. aduh aduh Gue gue saltingnya jelek banget, cowok. Gue gue gue jujur gak sih, gue paling gak pernah digombalin sama cewek. Ini pertama kali Enji, pertama kali gombalin gue, waktu jam sama Ajo gila. Gue gak pernah digombalin. Aku gak bisa gombalin kak, aku cuma bisa mencintai kawan dolan. <tuk> Aduh, sorry Gaby, sorry. Ya. Eh, kapan ada ada waktu, Enji? mau mau jalan gak? Aku ada waktu semua hidup buat kamu kok Gila, NG, cepat banget sumpah <laughs> ya. Ayo, segitu doang gombalnya Segitu doang Gila Hah, segitu doang Lemah Enji gombal versi manusia Aku bukan uh... gombal, aku, aku langsung orang yang gak suka gombal Gas, semua orangnya NG juga gas kalau pegangnya tangan kawan kok Gombal namanya Enggak dong, aku cuma mencurahkan uh, isi jadi hati aku Jadi kapan bisa makan bareng? Kapan aja buat kalian? Besok? Yes Seumur <laughs> <laughs> <laughs> hidup ah, juga boleh kan? Males gua Ah, ush! Gua hampir Gaby, ya, Bercara doang, jembalan <gabes> bercara doang <gabes> Gua main online guys, gua ketemu orang langsung, gua jadi pendiam udah. Gua langsung jadi pendiam. <laughs> Sumpah gua kalau ketemu kalau dari kalau dari gini tuh gue masih berani lah ya besar kayak berani ngomong segala macem tapi kalau langsung udah skakmat gua gak bisa ngomong kenapa ya guys ya tolong dong kasih solusinya solusinya ya, gak kawan harus gak tahu malu Kak Mungkin coba dulu mungkin dari, dari kecil aku enggak pernah deket sama cewek kali ya dari di Pontian aku enggak pernah dan sama cewek jadi pas uh, di Jakarta deket sama cewek nggak bisa gitu tes dulu lebih kak nih? Nggak punya mantan? Enggak. Eh, punya satu, Lea kan. Aku oh, pertama iya. kali pacaran tuh di Jakarta. Eh. Oh. Yeah. Cuma satu mantanku aku. Coba gaming. gaming dulu, Kak. Itu ke gaming lag ya? Gaming. Apa? Enggak. Yeah. Aku tuh pertama apa deket sama cewek itu cuma sekali, cuma sama Lea doang. Sampai itu udah enggak pernah lagi dekat sama cewek tapi kakak tipenya yang romantis atau yang kayak maksudnya yang cuek gitu? gue lebih suka yang biasa aja sih terus Gbi sukanya yang cuek atau yang romantis tuh? Hmm. yang sabar kawan sabar ga tuh? Enggak, enggak sabar gue orangnya kesabaran gue kalau langsung gas gas <laughs> gas alin beli mak kays katanya dia besok lagi kays Oh, kayaknya lagi. Katanya dia nggak bisa wi-fi-nya. Emang udah reset lima menit bilangin? Ah? Coba bilang 5 menit, 15 menit. Dia pakai apa sih wi Aku juga ini Home. Oh, orang nggak kok? Kalau India untuk tuh harus emang. Iya, kalau India tuh harus lima menit. belum benar menit. Ini tuh atau Telkom sama gak sih? Sama. Eh, beda deh. tapi sama deh. Sama, sama, sama, ya, aku pake sama. aku Honda kayak Telkom. Cuma kemarin aku dimarah di ketawain sama temen aku bilang aku enggak pakai Indomau aku pakai Telkom. Ketawain sama dia. katanya udah reset 5 menit dia. Ya? Coba 10 menit. <laughs> Ditunggu aja waktunya 5 menit benar-benar harus -benar 5 menit. Teknisi juga ternyata bilang gitu, kan sering kan baru-baru ini, uh, sama kali masangin di home sering datangin teknisi katanya 5 menit, 5 menit pokoknya. Uh, Ngie pakai apa? Uh, laptop atau komputer? Laptop, MacBook. Steam? enggak um, ada, tapi kalau mau download bisa. Berapa sih harusnya? mau oh, ya. iya Enggak yeah. lama sih. Mau Donut tamat di app. App Go Pak udah tamat ya? Udah. Iya. Ada yang itu kan game horor kan katanya? Apa sih namanya? Aduh gak enggak usah Iya, jangan clip, ya. clip. Jadi Sorry. kita mau ngapain nih? Ngapain ya? Mau ngapain guys. Sumpah gua insecure colot hidung, hidung mereka macam semua Debbie, baby ngomong gini. Baby, aku baru oh, dulu. Gitu. <mukti> <guluh> gini, gini, baby. Gini, gabi, gabi, ngomong gini. Baby, ngomong gini. <mukti> emang Tensi, <Bola>. <mukti> aku dulu. Aduh, dulu, dulu. Apa dulu. Aduh, dulu. Aduh, dulu. Aduh, dulu. Aduh, dulu. Aduh, dulu. Aduh, mau Aduh, kalau aku langsung cabut ya. Uh, uh, no, hai, -ha. so <laughs> <implemented Tôi> ya. Hey, maaf When? ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, itu adikmu kan hai, ya hai, yang itu yang hai, 50 itu Gak paham. <laughs> <laughs> <laughs> Itu adikmu Poh, kan? Banyak banget ya, 50 50. Pokoknya uh, yang di aku semua diku. Bukan yang kecil yang gede. Ya, adikku. Lima puluh lima. anak berapa? Ke yang apa sih? 50 yang 50. kembar maksudnya? bukan bukan oh yang itu yang mukanya mirip mirip setengah setengah bah bukan yang gede yang gede juga yang gede yang paling gede yang oh, kamu perlu ya yeah. adikku yang kedua itu kamu saudara cowok ada berapa kan aku bilang kamu waktu itu kembali kamu berapa aku tiga cowok ya yeah, ya yeah, itu Aku tiga cowok Empat cewek Empat cewek ya? Oh ya, berarti Anak pertama aku, cewek, naf, anak kedua cewek, cowok ke Tiga cewek, keempat cewek, lima cewek, enam tujuh cowok Ya Eh Aku cewek, cowok, cewek Cewek, cewek, cewek, cewek, cewek cowok. cowok, cowok, cowok Ya kan bener kan aku bilang <coughs> Kita apain yuk mau ngapain nih. Kalau mau main Steam, aku download dulu, mesti download dulu sih. Mau ngapain? Mau ngapain guys? Ngapain ya, Aku bebas mau ngapain, mau main gas. Ayo kita main kalau mau game main, Steam ayo. tapi kurang satu orang. Iya. Kalau mau main yuk. game Steam ayo. Poting aja, Poting kan si Jesse yeah. udah tahu poting. Uh, tapi... aku game Steam cuma bisa main kopark. PC, PC, kami udah PC tahu, kan Pisihan, pisihan. Pisihan, pisihan. Pisihan, kan Pisihan, pisihan. Pisihan, pisihan. Pisihan, pisihan. Pisihan, pisihan. Pisihan, pisihan. Pisihan, pisihan. kentang pisihan. Pisihan, pisihan. Pisihan, udah, udah, udah ya? iya, Pisihan, pisihan. Gitu.